Guys, jadi saya dapat kiriman dari PUBG Mobile lagi. Ini yang kedua kalinya kalau bisa lihat nih, kotaknya bagus ya. Ada tulisan PUBG Mobile-nya. Lalu juga ada ini. Ini kayaknya sih snack-snack ya, ya. Kita akan coba bukain dulu. Snack bakar, eh snack bakar. jagung bakar Kak Safa. Lalu ada ini, barbecue. Coklat cookies, wow, mantap. Ini juga ada apa nih? Selai kacangnya, teman-teman ya, selai kacang. Lalu, milk coklat. Iya, keren ya. Kayak, oke, okay, coklat. <laughs> nah, jadi ini, teman-teman ya, kotaknya ini, Kalau wow, kalau bisa lihat nih, wow, keren ya. Kotaknya aja udah keren. Kita akan coba buka. Ini mau banget ya saya tidak ada ini. Saya tidak ada meja untuk apa namanya? unboxing, teman-teman. Oke. Okay. Ini dia. Ucapan kartu happy holiday. Lalu di sini ada power bank, teman-teman. Power bank robot ya. Oke, okay. ini berguna banget. Dan yang terakhir adalah ini. Ini adalah saya tidak tahu. Kita buka dulu. Penghargaan. Wow, keren ya. Jadi bagi kalian yang ingin dapat kayak gini juga, kalian harus buat konten PUBG Mobile ya. Terus, ya, pokoknya seringlah buat konten-konten itu gameplay ataupun event-event seperti yang channel saya ini ya. Oke, okay, thank you PUBG Mobile.